Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Senin, 13 Maret 2023, terpantau stagnan baik cetakan Antam maupun cetakan UBS. Harga emas termurah adalah cetakan UBS seharga Rp551.000 dan termahal cetakan Antam yang mencapai Rp1,02 miliar. Rupiah. Berdasarkan informasi dari laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp598.000 atau sama dengan harga kemarin. Kemudian emas 24 karat cetakan UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp551.000, juga sama dengan harga kemarin. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp rupiah dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 1.033.000, sama dengan harga kemarin. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 5.216.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 5.062.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 10.375.000 rupiah, sementara itu harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp10.069.000. Sekian harga emas untuk tanggal 13 Maret 2023. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian harga emas untuk tanggal 13 Maret 2023.